Apalagi di selit kedua, kita melihat kebahagiaan yang luar biasa Ketika melihat tangannya Papa babi, Masya Allah, luar biasa banget ya Happy terus untuk keluarga Leslar Semoga umrohnya lancar Dan semoga ibadah umrohnya Bunda Lesi, Papa Bila dan BBL Menjadi tentunya mabrur dan membrurah Amin Kita lihat juga slide ketiga Aduh, makin lucu dan sangat menggemaskan Ketika Leslar terlihat sangat bahagia Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Kak Resa Kales 24 lar Kalimat caption pun dituliskan Aku salvo karena Bunda Lesti, Masya Allah, itu wajahnya menimenceran cahayaan, gelis pisan. Selit kedua tangan papap katanya itu, Masya Allah banget ya. Semua dengan tentunya kebahagiaan yang kita rasakan luar biasa malam hari ini. Full vitamin yang kita dapatkan langsung dari idola kita. Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan yang diberikan. Antara antaranya dari akun Oma Yahya Heri mengatakan "Masya Allah", itu sedikit kedua tangan ponakan menggang tangan omnya. "Aduh, Masya Allah!" Ada tangan polenta dari akun hati. Masya Allah, kapelan terus yang bertiga seneng banget lihatnya. Bener teh, wajahnya menimban cerang gelis pisan. Sehat-sehat terus, kalian bertiga, amin ya Allah, Masya Allah. Begitu banyak doa, begitu banyak support yang diberikan dari orang-orang bayi Yang selalu tulus mencintai Leslar family Kemudian juga persahabatnya kita lihat nih outfit yang dipakai oleh Papa Bilar jaket atau tentunya sweater yang dikenakan oleh Papa B Ini bukan kaleng-kaleng persahabat ya Harganya mencapai 31.946.502 rupiah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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.